Kalau bilang orang nunjuk orang zalim dengan kata-kata zalim -kata itu bukan hina namanya. Nunjuk perampok dengan kata-kata maling itu bukan hina namanya, Saudara. Itu Nabi guru kita di hadis lain. "Hai dahabat umat an taquli dzalim ya dzalim faqad tuddi 'aminha." Kalau umatku udah takut untuk mengatakan kepada orang baling, "Hei zalim. Eh, perampok, eh hey, koruptor, hei pembunuh." Kalau umatku udah takut buat ngomong seperti itu, faqad tuddi 'aminha, maka dicabut dari keberkahan. Ya kan enggak cuma satu orang doang yang tersangka tuh ampe bininya jadi tersangka bininya sambo si kuat ma'ruf jadi tersangka beb tahu aja ya muncul lu di YouTube saudara gimana gagap gitu ya sampai apa namanya ajudan ikut jadi tersangka itu kenapa bisa banyak ngerentet ya, hati ini duel sesama muslim duel ya Rasulullah yang ngomong bukan saya duel sesama muslim yang ngabati yang ngebunuh dan dibunuh di neraka kenapa kok yang ngebunuh di neraka wajar bunuh la ilaha illallah Ya ini hadis luar biasa. Ini hadis menggambarkan tentang bagaimana berharganya nyawa manusia, saudara. Sehingga kalau udah urusan nyawa ngamen main, jangan ngintengin kalau urusan nyawa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika iltakal muslimani bi seifihma, falqatil walmaktul fil nahr. Tidak ada yang lain selain Allah. Ini hati-hati nih, ini jadi wanti wanti nih buat kita, khususnya yang ngaji harus lebih bisa menahan diri. Kata Rasulullah apa? "Jika iltakal muslimani. Kalau dua orang muslim, sama-sama muslim, iltakoh. Keduanya bertek, bertemu." Bertemu dengan apa? Bisei feihima dengan pedang keduanya. Duel. Muslim sama Muslim. Duel. So, Berani-beranian, gagah-gagahan. Nanti kita jabarkan. Saudara. Duel akhirnya. Maka bagaimana? Andai salah satu terbunuh, salah satu masih hidup berhasil menang duelnya, فَلْقَتِلْ Finar hati-hati yang ngebunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka نَعْضُبِي اللَّهْ men? Lo Beb kan kalau yang ngebunuh di neraka wajar ini kok yang kebunuh di neraka juga ini kita bicara duel ya, duel yang kebunuh kok di neraka juga Beb kalau yang ngebunuh di neraka wajar nggak kaget ini yang ngebunuh yang dibunuh korbannya yang terbunuh kok di neraka juga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat nanyakan begitu juga sama Rasulullah. Ya Rasulullah, hal qatil famalul maqtul ya Rasulullah, ini yang ngebunuh di neraka wajar. Pembaluulul maktul bagaimana ceritanya nih yang kebunuh di neraka juga ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal innahu kaana harisan ala qatli Ya, karena dia berambisi kuat untuk ngebunuh temannya. Aslinya dia aja apes aja akhirnya kebunuh. Kalau enggak dia yang ngebunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu saya tercinta yang menjadi wasilah sebab Terselenggaranya majlis pada malam hari ini As-Sharifah, Fadilah, Binti Ahmad ibn Ali bin Hussein Al-Attas Al-Mahsin bin Hussein Begitu pula sih di walid Ayahanda Al-Habib Muhadar Bin Alawi Bin Hussein Al-Attas Al-Fagih Dan semua para habaib yang ada di sini Para sesepuh Wabil khusus orang tua kita Al-Habib Hussein Al-Attas Kemudian para asatir Tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya Kepada beliau semua Kita doakan Mudah-mudahan guru-guru kita Para habaib kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya Allah jaga zahir batinnya dan khususnya ibu saya, saya minta doa mudah-mudahan Allah kasih panjang umur sehat wal afiat dalam ketaatan kepada Allah diberi ketenangan hati kebahagiaan di dunia wal akhirah amin ya rabbal dan salam penghormatan kepada segenap muslimin jamaah majlis Allah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita angkat tangan kita minta sama Allah Mudah-mudahan berkahnya solawat kepada Rasulullah. Berkahnya majelis ilmu. Berkahnya hadis Yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini. Kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat, Allah gabul hajatnya. Yang punya kesulitan, Allah mudahkan kesulitannya. Yang punya hutang, Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin ya Rabbal. Alamin. Alhamdulillah. Ya malam hari ini walaupun hujan luar biasa, ya kalau kata anak gaul udah hujan gak ada ojek, becek, lepek lagi. Nah, udah hujan luar biasa tapi jamaah tetap eh, sebagian daripada jamaah istiqamah. Bahkan tadi sebagian ada yang ikut aksi terlebih dahulu di depan istana termasuk saya tadi pulang kemarin naik motor hujan-hujanan lepek semuanya saudara. Tapi Alhamdulillah sebagian daripada jamaah walaupun sebagian lagi gak hadir luar biasa ada uh, hukum alam kalau udah hujan, walaupun hujannya sebelumnya, jamaah nyusut langsung. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang istiqamah, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahannya. Yang berhalangan hadir, tetap nggak diharamkan dari keberkahannya. Amin ya rabbal, alamin. Hibba'il kiram yang pertama, biasanya kan Habib Saleh dulu yang ngajar ya. Nah, cuman kali ini Habib, Salim, Habib Saleh berhalangan, beliau lagi Umroh bawa jamaah. Beliau lagi Umroh saat ini, bawa jamaah, yang saya dengar kalau nggak salah tadi siang Salat jumatnya sudah di masjidil haram mudah-mudahan allah jadikan umrahnya maghribullah waziarahmu tagabullah dan kita semua yang hadir bisa umrah bisa haji bisa ziarah nabi besar muhammad shallallahu alaihi wasallam jadi beliau salam kepada semua yang hadir waalaikum waalaikumsalam kita lanjutkan pembacaan hadis allah al musnifurahimallah taala ilal imam al-bukhari radhiallahu anhu gal al-nabi baqrat radhiallahu anhu gal sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya gul ida al-taqa al muslimani bi sayfaihima falqatilu wal maktulu fi al-nar kultu ya rasulullah haza alqatilu fa ma ba'lul maktul qala innahu haqana harisan ala qatli sahibih la ilaha illallah ya ini hadith alwar biasa ini hadith menggambarkan tentang bagaimana berharganya nyawa manusia, saudara. sehingga kalau udah urusan nyawa nggak main-main, jangan ngintengin kalau urusan nyawa. kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idhal takal muslimani bi sayfihi ma falqatil wal makdul fil la ilaha illallah. Ini hati-hati ini jadi wanti-wanti ini buat kita khususnya ngaji harus lebih bisa menahan diri. Kata Rasulullah apa? Ithal takol muslimani. Kalau dua orang muslim, sama-sama mus, muslim. il Iltako, keduanya bertemu. Bertemu dengan apa? Bisei hima, dengan pedang keduanya. Duel. Muslim sama muslim, duel.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 Apa jawaban Rasulullah s.a.w. Garl, innahu harisan ala Karena dia berambisi kuat untuk ngebunuh temannya. Aslinya dia aja, apes aja akhirnya kebunuh Kalau enggak dia yang ngebunuh. Karena dia punya ambisi kuat buat ngebunuh temannya, saudara. Nah ini hadis luar biasa. Yang pertama, kita bisa ngambil pelajaran dari hadis ini betapa berharganya nyawa seorang muslim. Jangankan yang muslim, jangankan yang muslim. Ya. Yang non muslim pun, selama dia tidak merangin kita, selama dia nimi, tidak boleh kita bunuh saudara. Tidak boleh kita bunuh. Tidak boleh kita habisin nyawanya kalau dia tidak bersalah, tidak boleh saudara. Jangankan ngebunuh, ngeganggu aja tidak boleh orang di luar Islam. Selama dia tidak merangiki kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sangat populer hadis sangat masyhur man ada dimian fa'anah khusnu khusn tuh yu mal qiyamah. siapa orang yang ganggu kafir dimi kafir dimi itu kafir yang nggak ada hubungan peperangan dengan umat Islam artinya hubungannya baik kayak kita nih di Indonesia tetangga tetangga kita yang non Muslim yang beda agama dengan kita ya walaupun di beda agama apa boleh diganggu Nabi Ancem. man ada dimian Siapa yang ganggu seorang kafir dhimmi? fa ana khusmu qiyamah Maka aku akan, aku adalah musuhnya, kata Rasulullah. Yang musuhin dia siapa? Rasul. Ini umat Nabi, ini, Muslim. Muslim dia. Tapi ganggu orang kafir dhimmi. Dia ancam sama Nabi. Siapa yang ganggu orang di luar Islam? Selama dia baik, selama dia enggak menangi kita. Gak boleh diganggu. Siapa yang ganggu orang di luar Islam? Kata Nabi Muhammad SAW maka aku musuh dia nanti dia miliknya maka aku musuhi dia kata rasulullah nawaitubillah amin. boleh nggak kita musuhin orang di luar islam sama dia nggak ganggu kita boleh nggak kita ganggu orang di luar islam boleh nggak kita rampas harta orang di luar islam boleh nggak kita ngebunuh orang di luar islam nggak boleh selama dia demi selama dia bukan harbi lain halnya kalau merangin kita kalau merangin kita itu konteksnya konteks peperangan lain cerita lain cerita saudara nah, jangankan muslim Ya, nanti kita akan bahas yang namanya daf us sa'il. -so Jangankan non muslim, orang muslim sekalipun kalau tahu-tahu dia ngebunuh kita, kita ada hak untuk bela diri. Nanti akan kita bahas, Saudara. Ini saya bicara orang di luar Islam. Nah, kenapa? Saking yang namanya Islam itu menghargai nyawa manusia, Saudara. Nah, makanya kayak kemarin tuh ada kasus yang lagi ramai soal Brigadir J. Kasus Ferdi uh, Sambo. Nah, aku pernah segedung sama dia itu. Dengan satu tahun, mondok di pondok pesantren Mabes Polri. Cuman gagah belajar sama Ferdi Sambo ya. Ntar jangan nanti pikir aneh segedung sama Ferdi Sambo, terus belajar sama dia bisa nadil mutasililah lila Sambo dong. Nah. Dengan kejamnya, dia bunuh. Anak buahnya, ajudannya. Yang disebut Brigadir J, Brigadir Juzwa. Dia non muslim, Brigadir J itu orang non muslim. Tapi ketika ada pembunuhan secara kejam di kiri hak, saya mau tanya, umat islam terima atau tidak? Marah atau tidak? Mengecam atau tidak? Mengecam kita, saudara. Enggak boleh. Dia bangsa Indonesia. Dia anak bangsa, dia saudara sebangsa kita. Saudara setanah air kita, saudara sesama manusia kita nggak boleh. Ditumpahkan darahnya begitu saja tanpa ada alasan yang benar dalam pandangan syariat dan dalam pandangan bernegara, saudara. Nah, jadi nggak boleh, nggak boleh. Jangan, nah, jangankan Orang Islam, non muslim saja nyawanya dihargai oleh Islam, saudara. Alhamdulillah, apalagi muslim, apalagi muslim, hati-hati. Ya kata Nabi SAW, Al muslim, akhul muslim, inna di ma'akum, wa amwalakum, dalam hadis. Nabi itu di wadah Wada, di khutbahnya itu, di momen yang penting, salah satu momen yang paling penting dalam sejarah Islam, di Haji tul wada nabi dalam kutbahnya mengatakan inna di wa a'radakum, wa amwalakum alaykum haram kahurmati yomikum haza fi syahrkum haza fi baladikum haza ala fashhad Allahu ma hal balagt ala hal ala hal balagt Allahu ma fashhad Allahu fashhad Allahumma fashahat aukamaqallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, khutbatul wadah, ketika haji wadah, puluhan ribu mati Islam kumpul, setelah fatuhi mekkah. Momen yang begitu penting, yang nggak lama, setelah itu Rasulullah wafat, saudara. Hajatul wadah ini Rasulullah ngasih pesan-pesan yang begitu penting buat umat. Apa pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, inna di sesungguhnya darah-darah kalian, amwalakum dan harta-harta kalian yang pertama disebut teman-teman, bidima darah wa amwalakum dan harta-harta kalian wa a'radakum dan kehormatan kalian harga diri kalian alaikum haram itu haram bagi kalian satu sama lain artinya apa? Nggak boleh kita numpahkan darah sesama muslim bergairi hak haram ya haram, ancamannya gak main-main Nggak boleh kita ngerampas harta sesama muslim bergairi hak Nggak boleh kita ngerampas daripada kehormatan, ngibahin sesama muslim, ngerendahkan dia, menjatuhkan dia, hat, tanpa ada alasan yang membenarkan. Karena ada kalanya nanti kapan-kapan kita bahas, ada kalanya ngomongin itu dibolehin sama syariat. Kapan aja tuh? Nah itu nanti kita bahas panjang lebar. Ada babnya tersendiri tuh. Kapan ngomongin orang lain itu diizinkan oleh syariat? Tapi aslinya hukum masalahnya nggak boleh. Nggak boleh, saudara. Haram, kata Nabi darah kalian kehormatan kalian harta kalian haram yaumikum seperti kehormatan hari ini yaitu hari arafah hari arafah mulia atau tidak darah kalian muslim juga mulia fi syahrikum Hadza seperti kehormatan bulan kalian ini bulan thulhijjah hijjah mulia atau tidak ada afdal ashurul hurum termasuk bulan haram yang paling mulia bulan thulhijjah saudara setelah bulan Ramadhan, salah satu bulan yang paling mulia, bulan Tul-Hijj. Kahurmat yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Di negeri yang mulia ini, yaitu Makkah. Di negeri yang mulia ini, Makkah. masyaAllah Allahumma Allahumma syahad. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah, kata Nabi. Aku telah menyampaikan. Ya Allah, saksikanlah. Aku telah menyampaikan, Ya Allah. Ya Allah, saksikan, aku telah menyampaikan ya Allah. Kenapa Nabi sampai menyampaikan di event yang begitu penting, di momen yang begitu penting, saking berharganya darah seorang mus. Makanya diancam sama Nabi, diancam. Apa ancamannya? Dalam hadis ya disebutkan, "Jangankan yang ngebunuh." Kalau bahasa apa namanya hukumnya pasal 55 KUHP, turut serta ngebantu Pasal 55 KUHP, ya kayak kasus Brigadir J itu sekarang tuh ya kan enggak cuma satu orang doang yang jadi tersangka tuh sampe bininya jadi tersangka, bininya Sambo si Kuat Ma'ruf jadi tersangka, Beb tahu aja ya muncul lo di Youtube saudara gimana kegapal gitu ya sampai apa namanya ajudannya ikut jadi tersangka itu kenapa bisa banyak ngerentet pasal 55 namanya ikut serta, turut serta ada otaknya, ada pelaku utamanya, ada yang ngebantunya nah, ah. jangankan jangankan, kalau bahasa hukum jangankan otak pelakunya jangankan pelaku utamanya yang ngebantu doang ada orang nih mau ngebunuh ente ikut ngebantu apa kata Nabi man a'ana ala qatli akhi walau bisyitri kalima laqiyallahu maktuban fi jabhadihi ayisun min rahmatillah La'udzubillah. Siapa orang, kata Nabi, yang ngebantu ngebunuh saudara ini sesama muslim artinya. Walau bisyidri kalimat, walaupun cuma setengah kalimat ngebantunya. Ya, ada orang, Pak PAI Pak I, ini misalkan Pak I, Lagi dikejar-kejar, sama mungkin-mungkin-mungkin ini contoh doang. Contoh, Pak I, ini kong orang. Nah, ada perempuan, Ya pacarin sama orang lain, atau dipacarin aja anak orang agar lamar-lamar cakup eh, cak, eh, pada hal ini nih nggak lamar-lamar anak orang ditikung sama Pak ya, pai datang dengan meyakinkan Pak saya nggak mau pacaran, saya mau lamar, saya mau nikah langsung. Akhirnya aja jatuh cinta sama Pak Nih tahu Paki nggak? Tahu Paki ini Nih Paki orangnya yang main hadroh nih. Belum nikah, mudah-mudahan bentar lagi Insya Allah. Paling umi lel ngomel lama nanti nanti kedua ini nikah. Ya, tahu-tahu akhirnya ditikung apa oh, ai. orang. Kan selama belum dilamar enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Bukan selama jalur kuning belum melengkung ya. Nah, itu omongan enggak benar tuh. Selama jalur kuning belum melengkung, ini masih milik bersama. Waduh. Diancam sama Nabi al-khitbah ala khitbati akhi diancam. Perempuan yang udah dilamar kemudian ditikung. Dijanjikan dengan janjinya yang lebih besar, akhirnya sampai tuh perempuan ngelepas lamarannya. Sampai ditikung, itu haram hukumnya, termasuk dosa. Al-khidba, al, al akhi dosa saudara. Ngelamar di atas lamaran saudaranya, nggak boleh. Jadi ada kalanya walaupun janur kuning belum melengkung ya, eh, ngelamar udah nggak boleh saudara. Nah kalau mau dilamar bagaimana ya, misalkan terlalu lama ngelamarnya nih, ini nggak ada kepastian, nggak ada kejelasan, putusin dulu lamarannya. Habis itu mau orang lain masuki ya, boleh. Nah kembali ke pembahasan kita, ini gara-gara Pak I jadi kemana-mana ya, urus ada Akhirnya itu orang kesel, Pak I dikejar-kejar. Begitu Pak I dikejar-kejar, ngumpet dia di balik pintu. Lagi ngumpet di balik pintu, kebetulan si Tono ngeliat. Ini yang kesel sama Pak I namanya Tony. Tono ngeliat. Ngari, Pak I mana Pak I? Tono nggak ngeliat Pak I. Si Tony nggak ngeliat Pak I. Si Tono dengan entengnya, karena mungkin Pak I pernah ada utang sama Tono nih. Tuh. Ngomong apa Tuh. Gitu doang, setengah kalimat, enggak sampai itu, enggak, tuh Ngebantu ngebunuh Pak I cuma dengan setengah kalimat, setengah kata. Kalau bahasa Arab kalimat, kalau bahasa Indonesianya ka, kata. Bahasa Arab Indonesia ini ada beda. Kalau ka, kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa ya? Rangkaian kata, kalimat. nah Kalau rangkaian kata dalam bahasa Arab itu kalam alam itu rangkaian kata. 6. Tuh gitu doang. Gara-gara omongan si Tono. Tuh Toni jadah nemuin Pai, I. Dibunuh lah Pak saudara. Apa ancaman Nabi? Man a'ana ala qatli akhi. Walau bi syutri kalimah. Laki Allah maktubun fi jabatihi ayusul min rahmatillah. Siapa yang ngebantu ngebunuh saudaranya walaupun cuma setengah kata. Maka nanti ngadep Allah dalam keadaan dijidatnya putus asa dari rahmat Allah. tertulis, saudara. Ma'udzubillah minh. Aduh, putus asa dari rahmat Allah. Nanti mau ngarep apa? Enti? Udah putus asa dari rahmat Allah. artinya diputusin dari rahmat Allah. Itu kalau ngebantu. Tuh, gitu doang. Bagaimana kalau jadi yang golok? Mana Pak I? Tuh, tuh orang ini ini, ini, ini, goloknya nih. Bagaimana kalau ikut ngebacok? Bagaimana kalau dia yang ngebacok? Bagaimana kalau aktor intelektual? Bagaimana kalau korbannya lebih dari satu, saudara? tak ila Makanya hati-hati. Enggak main-main. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi mengatakan, la yazalul mukmin fi fushatin min dinihi malam Yusuf daman haram. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin senantiasa masih dalam kelapangan urusan agamanya. Ya artinya kalau bahasa kita arepan masuk surganya masih gede dah. Masih dalam kelapangan, malam urusan agamanya selama tidak menyentuh darah yang haram. Artinya sesama tidak menumpahkan darah sesama muslim muslim, kalau udah numpain darah sama muslim, hati-hati, saudara. Berat, berat. Saya nggak bilang dia pintu tobatnya ditutup, nggak semua pintu tobatnya selain syirik, semua pintu tobatnya masih terbuka, saudara. Tapi nggak gampang tobatnya. Tobatnya bukan hanya urusan dia sama Allah, tapi tobatnya urusan dia sesama manusia. Si, ya, dia mesti menyerahkan dirinya buat dihukum Kira-kira nah, sampai sini jelas atau tidak? Jadi nggak main-main hati -hati, hati -hati. ya, Hati-hati, hati-hati ya, jamaah majelis warga dan siapapun anda yang mendengar omongan saya, hati-hati. Jangan sembarangan gara-gara emosi sesaat, gara-gara kesalahan sesaat, gara-gara gengsi sesaat, terus kita, gara-gara -gara alasan tugas, kadang-kadang ini ada gara-gara alasan tugas. Tugas alasannya. Yang harusnya dia gak ngebunuh, malah ngebunuh, saudara. Nah, allah bilhati-hati. Jadi, hal min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling berat, yang paling besar di hadapan Allah subhanahu. Jangankan ngebunuh begitu aja. Ini hadis yang kita bahas tadi. Nabi mengatakan apa? Duel. Duel. Duel, saudara Begitu duel, ada yang mati kebunuh. Yang ngebunuh dan yang diburu dua-duanya di neraka, sudara. Na'udzubillah, amin. Nah, hati-hati. Ini duel, sesama muslim. Duel. Ini Rasulullah yang ngomong, bukan saya. Duel sesama muslim, yang yang ngebunuh dan dibunuh dan di neraka. Kenapa kok yang ngebunuh di neraka? Wajar, ngebunuh. Yang dibunuh kenapa kau di neraka saudara? Karena dia ambisi buat ngebunuh sebenarnya. Nah, makanya hati-hati, Tauran. Saya lihat zaman sekarang anak-anak Tauran antar kampung alasannya apa? Nggak jelas kalau masih seplet-sepletan sarung aja sih. Karena juga masih kecil begitu dulu. Cuman itu pun kagak jadi-jadi tempur. Begitu majuin, mundurin, majuin, mundurin, Ramadan kagak jadi-jadi. Itu pun gak bagus buat apa, gunanya apa. Kalau ada yang masih kecil, niatannya ikutan e, tawuran sarung, kalau bulan Ramadan kegangguan, minta maaf, minta ribut namanya juga anak kecil, saudara. Setelah gede, saya sadar apa gunanya? Itu yang pakai sarung doang, bagaimana yang pakai baju, bawa. Celurit gede Eh, kita lihat tuh di TV itu. Tawuran, antar sekolah. Ya, STM sama STM. Tauran, antar kampung-kampung sama kampung, antar supporter, supporter, musuh supporter. Niat buat saling nyerang. Niat buat saling ngejatuhin. Niat buat saling ngebunuh. Mohon maaf, saudara. Mohon maaf, pikir lagi baik-baik. Entah mati, mati konyol. Matinya mati. Menang jadi areng, kalah jadi abu. Tidak ada enak dua-duanya. Ente merang jadi arang, kalah jadi abu. Apa ente mau nunjukin ke siapa? Ente mau nunjukin ke siapa? Tau rantau mau nunjukin ke siapa? Faham sampai sini jelas. Ribut duel gara-gara urusan emosi sesaat nunjukin ke siapa? Aku men. Oleh karena itu saudara, hati-hati. Hati-hati betul urusan darah sama muslim. Jangan sampai kita emosi sesaat gara-gara. Uh, apa namanya emosi sesaat akhirnya nyesel selama-lama dunia akhirat. nah alhamdulillah, yang udah pernah terlanjur menumpahkan darah sama muslim tobat kembali kepada Allah dengan segala ketulusan tobatnya. akuin perbuatannya tobat minta ridho sama keluarganya. urusan dihukum mendingan dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat, saudara. di akhirat anjeman yang main-main anjemannya apa? neraka. ancaman yang neraka penjara di dunia nggak ada seujung kuku sama penjara di neraka, saudara. nah na yang pernah melakukan itu lebih baik minta maaf, tobat, mendingan kita kena konsekuensi hukuman di dunia daripada kena konsekuensi hukuman di akhirat, saudara. min, min Nah, tapi di sini, ini enggak mutlak. Enggak semua orang Islam yang kemudian berduel dengan pedang, kemudian semua jadi neraka. Enggak, enggak seperti itu. Ini ada pengecualian-pengecualiannya. Al-imam Ibnu Hajar, Alhaytami, ada banyak Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Di sini beliau mengatakan, falhku yang benar dalam memahami hadis ini. Allahumma alama idakan sair. Ini ini yang ancamannya dua-dua jadi neraka. Kapan? Kalau duel di antara keduanya tanpa ada alasan yang benar. Tanpa ada takwil syair, tanpa ada alasan yang membenarkan. Artinya apa? Kalau ada alasan yang membenarkan, lain cerita. Contoh, contoh. Nih katanya Madarudan filhirus alalqatal. Fakinkanah harus ini fakihlah mu fennar. Ya alam secara hafiz hafiduqabel. Makanya uh, di sini dijelaskan, di tahqiqnya. Ya yang tadi itu kalau dua-duanya emang ambisi buat ngebut Tujuannya pengen, -pengen ngebunuh, dua-duanya diterkam. Yang mati, yang yang yang yang, yang, yang ngebunuh dua-duanya diterkam. Tapi kalau nggak seperti itu, Wah lam ya kau na hadhu maha kari sanalakatil sahibi. Kalau salah satu dari keduanya nggak ada ambisi buat ngebunuh, lakinah hukum talal akharah mutoran mutoran. Tapi dia ngebunuh orang lain karena darurat. Contoh, lidaf aishar lihi an nafsie karena dia buat bela diri, bela di malam-malam kita sendirian tahu-tahu ada begal datang mau ngebunuh kita ini antara dua pilihannya imma kita bela diri kemudian resikonya tuh orang bisa mati atau kita yang mati wah kata habib kalau dua muslim duel yang mati di neraka ah, yang apa namanya yang ngebunuh juga di neraka. neraka terus saya terdiam aja gara-gara itu bahlul namanya saudara nggak begitu itu babnya lain itu babnya lain. Kalau kita baca hadis lain, Rasulullah mengatakan bahwa syahid siapa yang mati dalam keadaan karena ngebela dirinya, dia mau dibunuh, nggak ada niat buat ngebunuh dari awal ya, nggak ada niat buat ngebunuh, ngebunuh, dia memang mau dibunuh, gara-gara dia mau dibunuh, dia bela diri, ternyata dia lebih jago, akhirnya yang mau ngebunuh dia malah terbunuh karena pilihannya cuma di antara dua, kalau nggak ngebunuh dibunuh saat itu, maka yang seperti itu. Ketika dia bela diri, andai pun dia mati ketika bela diri, maka dia mati syahid, kata Nabi. Andai mati ketika bela diri, makanya matinya mati syah. Itu disebut syahidul akhirah dalam fiqh. Di dunia nggak dihukum syahid, tetap jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatin, dikuburin, kor normal kebiasa. Beda dengan syahid di perang. Syahid di perang itu kan jenazahnya nggak dimandiin, nggak disolatin. Dikafanin, di baju perangnya, langsung dikuburin. Itu syahid dunia akhirat, di dalam perang. Tapi kalau syahidul akhir loh, seperti orang yang dibunuh bighairi di hak, andai dia bela diri ketika dia dibunuh atau todi mati ketika bela diri Saudara, maka dia dalam keadaan syah, syahid. Berarti matinya dan seperti itu di neraka atau tidak? Oh, hmm, syahid di surga. Jadi nggak termasuk hadis ini Saudara. Atau sebaliknya gara-gara dia bela diri dia menang. Yang mau nyerang dia di pertama penjahatnya malah kebunuh, maka bagaimana? Itu namanya daf'us ngebela diri dalam fikih jangankan dalam fikih. Ya, jangankan dalam fikih. Saya bahas fikih itu dulu dah. Karena di KUHP pun ada. Itu namanya alasan pemaaf. Yang ngebunuh nggak boleh. Ya, begitu nian biasanya ditersangkakan dulu, tapi nanti di pengadilan divonisnya bebas alasan pemaaf. Nanti nanti saya akan bahas besar itu Saudara. Ya. Itu namanya daf'ul sa'il. Cuman yang namanya daf'ul itu diatur di fikih bel akhaf al -akhuf. Yang namanya bela diri itu enggak boleh masa ente di sentil kuping terus ngebunuh alasan bela diri oh, namanya lo kesempatan psikopat emang namanya itu saudara psikopat itu yang namanya bela diri itu al akhif al -ahuf caranya di dalam fikih ya dengan cara yang paling ringan dan paling ringan maksudnya bagaimana habib ya kalau orang yang lagi mau nyerang kita udah mundur dengan digertak cukup digertak enggak usah dipukul. Ini orang mau nyerang kita, ternyata gaya doang, nyalinya ciut begitu digertak, woi udah kabur duluan, cukup udah. Nggak usah ente, udah ente gertak, ente kejar, ente bunuh namanya, lebihan namanya itu. Bil Akhov, Sal Akhov, kok digertak nggak cukup, Beb? mesti ditampol sekali. Dengan ditampol sekali, udah cukup kapok dia, nggak perlu kita lukain, enggak jangan dilukain, haram kita ngelukain. Kalau dengan ditampol sekali udah cukup, cukup itu namanya bela di al lahop dalam vek ya jadi ini saya sekarang bicara saya ngajarin bela diri bukan ngajarin basicnya teori secara fikihnya nih al oh nggak cukup pep ditampol mesti digores dikit pep eh gores sedikit, tapi nggak boleh kelebihan kalau cukup digores jangan lipatain paham paham Habib nggak cukup digores Beb. Wah dia yang nggak kapok di digores doang. Mesti dipatahin. Kalau nggak, nanti saya dibunuh. Dia patahin. Selama dipatahin dia cukup. Eh kalau apa namanya bahasa cukup dilumpuhkan istilahnya. Dilumpuhkan cukup. Eh jangan dibunuh. Nah, Enggak perlu dibunuh. Dilumpuhkan cukup. Cukup dilumpuhkan. Ini SOP dalam fiqh ini namanya saudara. Oh dia nggak bisa Beb dilumpuhkan Beb. Emang terlalu kuat. Pilihannya antara saya mati atau dia mati. Ini resikonya kemungkinan besar. Karena dia jago banget ini beb dan berani banget orangnya, ya, maka di situ baru e, dapat ruksho untuk kita bela diri sampai salah satu daripada kita gu, gugur mati saudara. Kira-kira jelas atau tidak beb? Tapi bagaimana kondisinya gak terkendali? Saya nggak bisa ngukur. nggak mau berekspektasi, gara-gara mau berekspektasi akhirnya saya yang dibunuh di luar. Mengukur ini kira-kira apa? digertak doang nih cukup? Apa cukup ditampol doang? Apa disentil doang? Apa ini? Wadah lu dibunuh di luar, luka mikir. Posisinya udah nggak terkendali, deh. Nanti kita fikir disebutkan, kalau dari awal kondisinya memang udah nggak terkendali, maka di situ ada uzur untuk melewati batasan-batasan tersebut, saudara. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insya, ya, musuh kita bawa golok. Begitu ke depan kita main mau bacok begitu. Kan nggak terkendali namanya kondisinya. Kalau bener-bener jago, jago, ente bisa perintir tangannya goloknya jatuh. Terkendali itu keadaannya. Tapi ente nggak bisa begitu. Ini urusannya siapa cepet-cepetan bacok ini, nah, maka yang lebih cepat dia ketika bela diri maka dibenarkan baik dalam hukum agama atau dalam hukum negara. Hukum negara tuh saya lupa istilahnya apa alasan pemaaf, apa alasan pembenar di di di undang-undang itu ada. Nah, makanya saudara eh, apa namanya kadang-kadang yang yang saya Allah alam saya awam urusan hukum tapi saya sedikit banyak baca urusan hukum mungkin pengacara bisa membenarkan. Ya, kalau ada orang ngebunuh alasannya dia bela diri, maka tetap ditetapkan sebagai tersangka tersangka, diselidikin dulu, bener gak alasan ngebunuhnya nih? Apa bener-bener bela diri? Begitu dicek faktanya saksi-saksi mengatakan oh bener, dia memang bela diri nah, makanya difonis bebas. Sorti, saudara Difonis be? bebas, tapi hati-hati pengadilan dunia bisa akalin pengadilan Allah gak bisa diakalin, saudara. Hati-hati pengadilan dunia bisa ente akalin. Pengadilan Allah. La takfa'alihi khafiyah. Tidak ada satupun yang samar, saudara, di pengadilan Allah. Ente boleh berhasil dengan pengacara yang hebat. Dengan kekuasaan ente. Ya, kemudian ente bisa terbalik fakta. Membuat pengadilan membebaskanmu dengan alasan bela diri. Padahal faktanya kau nggak bela diri. Kau emang ngebunuh. Fakta bela diri itu kau buat-buat. Hati-hati. Hati-hati, ikhwah. Allah nggak tidur, ya ikhwah. Allah bakal naras hancur ente anjur, anjur. di dunia dan, dan akhirat di dunia dan akhirat hancur kau hancur na'udzubillah min na'udzubillah min nah, makanya kayak kayak kasus KM 50 nih ya oh, luar biasa kita sama-sama saksikan banyak kejanggalan betul jawab yang ngobak, takut-takut banget betul betul, betul? Saya mau tanya, ini dua pelakunya yang masuk pengadilan dua orang, katanya ini pelakunya tiga. E, padahal di TKP berdasarkan saksi-saksi banyak orang saat itu, saudara. Kasus brigadir J, kita apresiasi oh, luar biasa penanganannya terbuka, transparan, diupdate terus, saudara. Tegas, tersangkanya sampai banyak yang diperiksa banyak, bagus atau tidak? Nah, kenapa kok kasus KM 50 dari awal banyak tanda tanya kita, gitu. banyak tanda tanya, banyak kecenggalan, betul atau tidak? Lain kita nggak bego-bego banget, saudara. Kita juga ngeliat. Banyak kejanggalan. Para ahli, para pakar juga ngeliat. Banyak kejanggalan. Kronologinya inkonsisten dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke sidang. Banyak saksi, Ada saksi-saksi penting yang, yang kata pengacara yang harusnya dihadirkan, nggak dihadirkan dan lain sebagainya. Tahu-tahu di vonis ini Pak Saya mau tanya, adil atau tolim nih? Jawab yang kompak, adil atau tolim? Di pengadilan dunia lo bisa bebas. Tapi di pengajaran akhirat gak bakal bebas, ikhwat. Hati-hati. Mendingan ngaku, ngaku, ngaku, akuin, Allah maha melihat, Allah maha tahu, ya cepat atau lambat Allah bakal bongkar, kalau Allah gak bongkar di dunia, Allah bongkar di akhirat. Satu jengkal enggak ada yang ketinggalan kalau bongkar di akhirat, saudara. Hati-hati, hati-hati. Nah, jadi ya, saya ingatkan, tugas saya mengingatkan, ya bagi orang-orang yang terlibat, sebelum ajal menjemput Anda, Sebelum Anda mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik jujur, lebih baik terbuka. Begitu jujur, terbuka, Anda minta ridho ke keluarga, Anda dihukum dengan humpulan istimpal, maka itu jadi jalan taubat Anda untuk memperbaiki dunia dan akhirat Anda. Saudara. Insya Allah, mudah-mudahan Allah segera bongkar. Insya Allah, amin. Ya Rabbal, Kira-kira <kuh> jelas atau tidak, paham atau tidak nah, tadi, makanya orang yang apa namanya ngebunuh dosanya besar luar biasa ngebunuh muslim tapi sebaliknya ya termasuk syuhada makanya kenapa enam syuhada dibilang enam syuhada ada yang ngomong semua saya tahu dari mana bib syahid babe. emang lagi di medan perang kok dikatakan syahid lu ngajinya kagak tuntas yang begini ini ngajinya kagak tuntas saudara di fikih itu ada syuhadaul akhirah di antara contoh syuhada seorang yang disebut syahid itu banyak di antaranya orang tabrakan syahid muslim yang tabrakan meninggal syahid Ya, itu sebab ampunan dari Allah buat dia. Memang naas artinya tragedi. Tapi karena itu cobaan berat, jadi Allah kasih ampun. Ampunan. Muslim tenggelam syahid. Bahkan ada istilah uh, mutul fuj'ah. Meninggal dadakan. Gara-gara mepun, gara-gara sakit perut meninggal dadakan. Zaman dulu kan gak terkontrol. Syahid, saudara. Syahid sampai Nabi mengatakan dalam satu riwayat aktsar syuhada ummati 'ala al-firasy kebanyakan syahid umatku di atas kasur. Nah termasuk syuhada al siapa? Itu uh, man qutila bi hak Orang yang dibunuh tanpa alasan yang benar, syahid. Nah kami kami meyakini, kami meyakini enam syuhada tidak layak untuk ditumpahkan darahnya, betul? Makanya kami menyebut mereka sebagai syuhada. Mudah-mudahan Allah terima syahadah mereka. Allah angkat derajat mereka. Amin ya rabbal Nah, jadi kalau ada keluarga kita yang dibunuh, bukan duel ya. Tadi hadis ini bicara tentang du duel. Kalau duel sama-sama niat ngebunuh, yang ngebunuh yang dibunuh dua-duanya di dinerah. Tapi kalau ada orang korban pembunuhan, naas memang ya. Menyedihkan memang iya. Tapi menkutilah bi hak orang yang dibunuh tanpa hak. Kutilah zulman, dibunuh secara dikhalimi, maka termasuk syahid. Termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat syahid di sisi Allah subhanahu. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Dalam keadaan nutuf wa khair wa afiah. Amin ya rabbal. alamin Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? paham atau tidak? Karenanya saudara, salah satu, salah satu prinsip utama dalam Islam di antara lima prinsip Islam, lima esensi Islam, kalau kita tarik lima, ada lima esensi Islam. Syariat Islam nih dari A sampai Z kesimpulannya tujuannya ada lima esensinya ada lima yang pertama hifdhul din menjaga agama yang kedua hifdhul nafs, menjaga jiwa yang ketiga hifdhul akal menjaga akal yang keempat hifdhul nasal menjaga keturunan yang kelima hifdhul mal menjaga hal. makanya ada berbagai macam hukum dalam Islam intinya lima ini nih nah diantaranya apa ya tadi hifdhul nafs. Derajat kedua setelah Hevudin, nafis, setelah menjaga agama, menjaga jiwa, nah, karena syariat sangat menjaga jiwa, menghargai jiwa, menghargai nyawa manusia. Nah, maka uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak main-main, Nabi nggak main-main, ngasih ancaman yang luar biasa bagi siapapun yang menumpahkan darah Muslim di negeri hak. Nah, Mudah-mudahan Allah jaga tangan kita dari menumpahkan darah Muslim di negeri hak. Bahkan saudara mohon maaf, mohon maaf. Kalau ada orang menumpahkan darah muslim ghireh hak dapat dosa gede iya. Tapi ada orang nggak ikut tumpahin darah dapat dosa juga. Siapa? Yang ngedukung, Saudara. Hati-hati. Jangan sampai kalian ngedukung orang yang numpahkan darah muslim ghireh hak. Makanya ada seorang ulama ya ketika ada orang yang ngomongin sahabat Sahabat kan sempat terjadi konflik peperangan di tengah sahabat huruf huruf ya ada sahabat-sahabat yang tumpah darahnya saat itu, saudara. Kalau mereka lain, mereka itu ada ijtihad, ajaran ijtihad waktu itu masing-masing para sahabat punya pertimbangan hukum saat itu sehingga terjadi. Itupun setelah itu ulama harus jamaah mengatakan al hak ali kebenaran ada pada Sirinah. Tapi meski demikian kita hormati semua pihak mereka sahabatnya Rasulullah Shallallahu kita hormati, kita taruh di atas kepala kita. Jangan pernah merendahkan sahabat Rasulullah Sallallahu Siapa kamu merendahkan sahabat Rasulullah? Ya sahabat, bukan tabiin, bukan ahlul baik bait bukan melihat Rasulullah. Enggak, pernah kumpul sama Rasulullah. Enggak, pernah berjuang sama Rasulullah. Kaga, saudara. Terus mau merendahkan sahabat Rasulullah? Atau sebaliknya mau merendahkan ahlul bait Rasulullah? Men, Anda men. Siapa kamu? Siapa? Berani-beraninya kurang ajar sama sahabat Rasulullah Sallallahu Nah, ada seorang ulama, saya lupa ini perkataannya siapa tapi luar biasa menarik ketika ada orang ngomongin sahabat, ngomongin peperangan yang terjadi pada sahabat, diomongi, mengritik sini, mengritik sana. Apa jawabannya? Til kaddima hafizallahu minhasuifana fala nukhaddib biha alsinatana ukamqal. Ya, ente jangan ngomongin para sahabat, jangan ngomongin darah mereka. Itu alhamdulillah Allah jaga pedang kita enggak menumpahkan darah-darah tersebut. Maka jangan kau kotori risan, risan kamu dengan darah tersebut. Kalau kamu Allah kasih selamat ngelumpai darah orang, maka jangan kau kotori risamu dengan melumuri -men disamu dengan darah orang. Kamu udah nggak numpai, nggak ngebunuh, jangan dukung pembunuh dong. Jangan ngebelain pembunuh dong. Cuma gara-gara kamu nggak setuju sama orang yang dibunuh, cuma gara-gara yang dibunuh bukan kelompok kamu, cuma gara-gara yang dibunuh tuh saingan kelompok kamu, padahal di sesama Muslim. Padahal hati kecil kamu tahu ini pembunuhan di hak. Hati-hati, saudara. Orang yang mendukung syarik, diqafilihi. Orang ngedukung mendukung pembunuhan, sama-sama syarik, dapat join dosa ngebunuh, seperti orang yang ngebunuh, saudara. Nah, Makanya kalau kita nggak ngebunuh dengan pedang, jangan ngebunuh dengan lisan saudara. Hati-hati. Urusan darah sesama muslim, jangan gampang-gampang kita membenarkan satu pembunuhan dengan pembunuhan lainnya. Jangan gampang-gampang, hati-hati. Ora ora. Jaga betul diri kita supaya tidak menumpahkan darah sesama muslim. Ya, makanya uh, kata Syekhuna Al Habib Al Abu Al Al-Allamah Abu Bakar Al Adni bin Ali Al Mashhur, guru saya, Al Habib Bakar Al Adni bin Ali Al Mashhur, beliau mengatakan kalau mau salamat itu tariqatul salamah, hifdzul yad minad dam wa hifdzul lisan minadz dzam. Ya, kalau mau selamat, gampangnya caranya gampang. Selamat dunia akhirat ya bukan selamat dunia doang. Selamat dunia akhir, akhirat. Heful liyat jaga tanganmu dari darah. Jangan sampai tanganmu berlumuran darah. Berat berat berlumuran darah, saudara. Yang kedua, heful lisan minadzam, jaga lisanmu dari zham, menghina orang, mencaci orang, Bigairi hak tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Syari kalau bilang orang nunjuk orang zalim dengan kata-kata zalim itu bukan gina, namanya nunjuk perampok dengan kata-kata maling itu bukan gina, namanya saudara. Itu Nabi yuruk itu di hadis lain. umat yang ya zalim, kalau umatku udah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, eh hey, zalim, Hei perampok, eh hey, koruptor, eh hey, pembunuh. Kalau umatku udah takut buat ngomong seperti itu, fa tu Maka dicabut dari keberkahan, dicabut tuh dia ditinggalkan, saudara. Artinya dicabut dari keberkahan, min. yang gak boleh itu kita mengotori lisan kita dengan jajian, hinaan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat apa aja harus syariat, nanti kita bahas di kesempatan waktu, saudara ada konteks-konteksnya yang diperbolehkan, itu pun ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan, saudara tapi intinya, Syekh al-habib Abu Bakar al-Adni bin Ali al-Masyur beliau ngasih jalan, inti muslamat dunia akhirat jalannya gampang Hibzuliyat minaddam wa hibzul lisan minaddam jaga tangan jangan numpain darah dan jaga lisan jangan nyaci maki orang jangan menghina orang tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat na'udhu billah min na'udhu minalik ada pun kalau menumpangkan darah dengan alasan yang dibenarkan syariat seperti dalam peperangan peperangan yang betul-betul memenuhi syarat ya bukan sekedar peperangan peperangan yang betul-betul memenuhi syarat sesuai dengan syariat yang betul-betul jihad, bukan tau-tau ada angin, gak ada hujan, kota Jakarta lagi aman, tau, tau ngebom gereja. Itu bukan jihad, jahat namanya saudara. Islam gak pernah ngajarin begitu. tahu-tahu ngebunuh, ngebom gereja, itu namanya bukan mati syahid, mati sangit saudara. lah men. Jihad yang benar-benar jihad. Ada syaratnya, ada ketentuannya, ada tempatnya. Emang betul-betul udah pecah perang. Dan udah betul-betul difatwakan oleh ulama. Itu lain, itu menumpahkan darah yang diizinkan lain cerita seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan yang pernah dilakukan oleh orang-orang besar dalam sejarah, saudara. Nah, itu itu lain cerita, saudara. Atau tadi bela diri, benar-benar bela diri, bukan dibikin-bikin alasan bela diri. Nah, kayak apa namanya kejadian predi Sambo, kejadian yang banyak terjadi ini, itu kan dibikin alasannya apa seolah-olah awalnya bela diri, bela diri awalnya kan dibikin seolah-olah ada tembak-menembak tuh, tembak-menembak kan berarti apa? Bela diri. Jangan bukan bela diri dibikin-bikin. Betul-betul bela di Dalam fikir namanya apa? Daf'us so'il. Daf'us so'il. Artinya me me mencegah orang yang menyerang. So'il itu seolah ya suruh. Menyerang. Artinya mencegah. Dong. Itu pun tadi tetap ada tahapan-tahapannya. nggak boleh langsung gegabah, ngebunuh. A'udhu men, Mudah-mudahan Allah jaga uh, tangan kita dari darah yang tanpa, yang diharamkan oleh Allah mudah-mudahan Allah jaga keturunan kita dari darah yang diharamkan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin nah, Sebelum saya tutup sebelum kita tutup dengan dikur tauhid seperti biasa nanti kita minta kepada Ustaz Taufik yang luar biasa ini muncid favorit ana ini nah, ini muncid favorit umi ana sama Aba Adong, Aba Muhdur luar biasa jadi kita minta beliau baca kusidatawasul yang isinya itu Ustaz yang waktu itu antum di rumah beliau yang ada cekiniknya ada pasar minggu nya Luar biasa tawassul. Mudah-mudahan kita dapat rahmat berkatnya orang-orang soleh insyaAllah.